Dia mau ini, cek lokasi gitu ya. Mau lokasi buat apa?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 ada sebuah kabar spesial banget nih buat kita semua para fans ketika di vlognya Bang Haris ya Kita lihat nih ada momen spesial banget Ketika di vlognya Haris Pirza ini membahas tentunya Lesti dan Rizky Bilar Pak sahabat ya Wow tentunya ada kabar baik Pak sahabat ya Alhamdulillah tentunya Rizky Bilar sudah menemukan Tentunya orang yang tepat bersahabat ya Yakni Dede Olesi Kejorang Itulah yang diutatakan oleh Rizky Bila ketika di vlognya Haris ya Tentunya Alhamdulillah Abang Rizky Bila juga menyampaikan bahwa Minta doanya saja nih Kita selalu dukung Selalu mendoakan dan selalu mensupport Buat hubungan idola kesengan kita mudah-mudahan Selalu diberikan keberkahan, kelancaran dan kebahagiaan Sampai menuju ke pelaminan Postingan tersebut terripas kembali oleh akun Instagram HP Raya Kota Sultan yang mana tentunya di sini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Alhamdulillah Abang Bi sudah menemukan orang yang tepat. Tapi tumben ya ngomongnya serius. Ya pastinya serius persahabat ya kalau ngomongin tentang calon bini pastinya serius nih. Mudah-mudahan saja kita selalu doakan selalu diberikan kelancaran buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali respon ya dari para fans yakni dari akun Instagram Mario Ani Erni disemangatakan dalam kolom komentar, Ya ialah Dedek lah yang tepat buat mantan gua Bilar, wkwk kabur. <guluh> Bisa aja nih pas sahabat ya. Selalu support, selalu dukung buat idola kesayangan kita tentunya. Tentunya kita selalu kompak, mensupport buat Lesti dan Rizky Bilar. Dan untuk keunggahan selanjutnya, para ya, kita lihat juga sebuah postingan terbaru nih dari akun Instagramnya Ibu Rasamala Dewi. Ya, tentunya Ibu Nda dari abang Rizky Bilar "Kita lihat di akun Instagramnya ya, tentunya." Memposting sebuah postingan di EGS nya persahabat ya Tentunya dengan Kak Indah nih Yang mana kita jadi traveling banget persahabat ya Kata Kak Indah ibu sedang Survei lokasi tempat persahabat ya Wow tempat apakah yang tentunya disurvei persahabat ya Ini adalah tempat lokasi yang disurvei oleh ibu Unda. aduh Bikin penasaran bikin traveling persahabat ya oleh Ibu Unda, Abang Rizky Bilar ini Mudah-mudahan kita mendapatkan Kabar baik, kabar bahagia Dan kejutan baru nih Dari idola kesayangan kita Kita lihat keunggahan berikutnya nanti postingan terbaru dari Ibu Rosmala Dewi ya Tentunya bersama Kak Indah nih. Wow para sahabat ya kita lihat nih Tentunya Ibu Bunda Dan kakak Abang Bilar Tengah semangat banget ya Selalu bahagia terlihat dari wajah mereka nih Mudah-mudahan Kebahagiaan selalu diberikan kepada keluarga Leslar ya Amin ya Rabbal Alamin Ada komentar nih persahabat ya Tentunya yang menanyakan dalam kolom komentar postingan tersebut Dari akun Ida Mukhtar Disitu mengatakan nih persahabat ya Dede sakit ya bu Wow tiba-tiba nanya Dede Lesti nih persahabat ya Kepada ibunda ada yang menjawab Kata siapa orang Dedek syuting video klip tuh? Tentunya kata Tita Yuliana 05 bersahabat ya yang menjawab komentar nih. Tentunya ada kabar terbaru juga Lesti Kejora sedang syuting video klip para sahabat ya. Selalu kita doakan selalu kita dukung dan selalu kita support buat idola. Mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dan kelancaran tentunya. Untuk keunggahan berikutnya, para sahabat kita lihat juga nih ada kabar terbaru ya Tentunya ini datangnya dari Bang Boril nih, para persahabat Kita lihat di akun Instagram pribadi ya Bang Ariel sini mengunggah sebuah postingan kalimat ya persahabat yang info buat kita Bahwa hari ini kita libur waktunya untuk istirahat kota Depok Para sahabat ya tuh tetap semangat kata Bang Ariel Sudah dipastikan banget Dede Lesni malam hari ini Tentunya libur dan absen di acara LIDA 2021 di Indosiar, Pak Sahabat ya. Bang Arin sudah menginfokan lewat instastory-nya nih, yang mana tentunya hari ini libur waktunya istirahat tuh, kata Bang Arin, Pak Sahabat ya. Sudah dipastikan bahwa malam hari ini cuman Abang Rizky Bilar aja yang akan tampil di acara Lida Dangdut Indonesia 2021 persahabat ya Walaupun Dedek Lesti tidak tampil malam hari ini Tentunya kita sebagai fans sejati selalu support, selalu tetap mendukung ya para sahabat ya Karena ada Abang Rizky Bilar yang tentunya akan tampil malam hari ini memberikan kejutan spesial, kejutan bahagia buat kita semua para Fans kita masih menunggu kabar berikutnya persahabat. Yang mudah-mudahan tentunya hari ini atau seri ini kita mendapatkan surprise persahabat. ya kejutan baru nih dari idola kesayangan kita. Tentunya kita menunggu cidukan-cidukan vitamin seger ya dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin itu informasi di sore hari ini persahabat. bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar ya bang bin ucapkan terima kasih.